Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. 1 Samuel 17 ayat 41-50 Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Anjingkah aku?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 dan bukan dengan lembing sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya diumbannya maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan.